Mana Om? enak tadi? enak okay. enak tracknya mama tadi oh, enak, bagus enak, enak. mantap ya? sampai ya Lagi kamu gak ikut Om? Oh, udah, udah. gak ikut taksi Om? Oh, udah, udah. gimana tidak. aku ikut? kenapa? gak oh, apa-apa gak apa gimana? gak nah. biasa dia uh... oh bos <laughs> kamu Mama taksi guys, mama taksi guys. aduh <SILENCIO> mama kata Hahaha. Hahaha. guys Hahaha. semua mama guys om bantu Hahaha. mama om <SILENCIO> bapak kan. Wah. Kok pada cantik mau makan ya? ya? udah Udah Mama bantuin Om Oh gak usah Om, bisa Om oh, Motornya guys Kasian guys Motornya Mama guys Gimana Om Miru. Apanya keliru Mama Mama ini gak ada kelirunya Banyak benernya kalau Mama ini Mama <laughs> mau cuci dulu mama aduh. cuci dulu mama ya, ya, ya. aduh mama mata semua guys <laughs> mana ini banyak yang nonton ini banyak-banyak penonton itu penonton unyil itu kematan <laughs> aduh penyantikan mama udah luntur guys hilang guys Kecantikan mama guys. Enggak boleh anak kecil. Kayak gua enggak kayak mama ini. Bir bau murah boleh. Ini dable. Mama udah capek, Guys. Tolongin Om. Bantuin aku, Om.